Beri muar si hadran ini. belum lagi arinang maghrib, Sembayang di tengah hujan, sih. Itu karena kanak-kanak ini bilang, liwar ada kadang guran Oh, Hadran, sadang bule, nak belum lagi maghrib, nakai. Udah sembayang di tengah hujan, belunak Itu kalo pilih ona. Oh, nak, bule. Oh, oh, Desi anak daraka itu diutang nang hujan nih. Nih, kagak dia. Oh, ada gulat. Ini laki mah. ada kesulitan. Jadi, Billy dicari. Kegawian or baju di hari-hari. Biro anak aman. Kita tahu, ya? Nah, nah. nah. nah lulur! Kan ga lulur aja Jauhnya laki, aur baju dia, tak tahu bini sampai bahagia Angkum, kasir, nakarangan Mana otok siang, kayaknya kan otok Nah, jadi hari ini Mama Hadun bersama Uw Cinta Sapi Bali Kita hari ini makan di Hanarasane, ya Beb ya? Kum. Kita hari ini mau barbeque jadi. Ini tepatnya dulu di Jalan Ayani, KM 5,5 Masuk Back Playground Hanarasani ini, BBQ oh, Samping di Jaya Express Iya, di sampingnya Express <laughs> Nah, jadi di sini Dimana lagi bubuhan nikam tuh tetamu daging Nang nyaman banar hanya di sini Pokoknya ini tuh, Dagingnya tuh luar biasa nyaman banar tuh Jadi ini yang pertama ada Bat Belly Terus yang kedua ini ada Land Beef Nah, kalau yang ketiga ini ada Wagyu Melty, tuh, ini daging yang paling nyaman banar. Nah, kalau yang terakhir ini adalah lidah aku, atau lidah, lidah sapi. sapi. <laughs> nah, jadi hari ini, nah guys, jadi di sini aku mau kasih tau juga sama kalian ya, di sini tuh ada sausnya tuh paling nyaman banar lo nih. Nah, di sini itu yang membedakan dari tempat bebek you lain karena di sini itu tuh paling nyaman banar lu cinta, kita yeah, eh, cinta Cantika. Ini yang membedakan itu ada galbi, sausnya saus galbi tuh yang pertama angkat lo. Nah ini saus galbi nih, favorit banget disini bisa lihat Terus juga ada gul Tuh, ini yang manis Ini yang manis Ada yang pedes yang Terus juga di disini adalah ada hitam Nah, jadi kita di sini tuh uh, yang membedakannya Kita bisa menyesuaikan bumbunya tuh hendak banyak atau sedikit kah? Nah, jadi ini tadi masukin minyak Jadi tinggal kita masukin lun Nah Nah, jadi guys kan bebuah nikam yang hendak bebek di disini tuh juga murah banget wajib banget mampir ke sini ya guys. Itu 99.000 plus PPN terus juga kalian bakalan free ini untuk tiga orang ya. Apa ini namanya Kak? Suki. Suki ini kakaknya cantik banget kakak owner Kenalin tuh. Jadi kita tinggal masukin sukinya Daging ini yang bulgogi pedas pedas ya ini. Iya. Tuh, pokoknya Eh betul kita um, mau ngobrol-ngobrol manja dikit ya emang mbak lu cinta kan sekarang Iyi. tuh lagi pira. Iya pira. Ya? Iya. Selambari kita menunggu makanan kita ini matang Kenapa sih anda selalu punya masalah? Tidak tahu. Aku cuma diam aja. Diam aja ya. ya diam Apa sih ceritanya tuh bisa boleh cerita sedikit nggak sih mbak? Ah? Boleh cerita sedikit enggak sih tanya kan? Cuma minta ucap orang tahu sama kado. Kamu sih ya, minta-minta kado. Yang aku sesuai minta-minta juga. Gini ya. sayang, tapi kamu... gak ada nyerang-nyerang aku gitu loh. Nyerang-nyerang apa sih? Nyerang-nyerang ide aku gak ada. Kamu tuh kalau mau jangan minta, orang tuh kalau mau ngasih, pasti bisa aja. Membaris orang, jangan minta, nyati sekali lagi. Karena nyolong dia orang, lagi lagi sawan, mulai mendiami. Ini dari nak pandaran udah nih nak. Ayy. Anak Mbak Krewel ini, mengharap anak naik Sekali lagi, nyawa jangan anak berpita pinta dua orang. Kalau orang anak membarai itu bisa saja orang sobat Jangan nyawa sebaik lingkungan kurang. Yang mendem katanya Karena nyawa udah bloki. Timbul-timbul seorang dia sama urat jangan, si. kan, jangan Jangan aku si. panggang nyawanya di sini. Jangan kan kawan seorang dua mendiam dua kelihatan Tonya, ah, indah, rasa kenal langsung indah, blo. Kawanan buhan itu, ngeleleh wadahi. Makanya, nah, ya hen, oh, pelajaran kisah nikamnya, nah, jangan lagi. Aku minta-pinti, nah. orang kalau anak pembeli -an bisa aja membayar. Wah, itu topeng jauhmu, haram. Fotonya ah, indah, rasa kenal langsung indah, blo. Kawanan buhan itu, ngeleleh wadahi. Makanya nah, ya heh, mau pelajaran kisah nih nah jangan lagi heeh, tapi kita orang kalau anak muda bisa jembar nah, itu topeng jauh harang Kita masukkan dalam Bombay dulu ya, supaya lu cinta nih nama, mm -hmm. lu cincang mau cincang lagi, di sini nah jangan ini, jangan berpita-pinta lagi, nah di sini tuh murah banget, 99.000, terus juga plus PPN, dapat ini lagi untuk tiga orang. Jadi kesembuhan nikam langsung aja mampir ke sini ya guys, di... Hanara rasani BBQ ya, tepatnya di Pal lima setengah samping Giant Express. Nah, tuh capcus, ini udah masak ya lu, Makasih kasih makan lidah hikap nih hmm. Nah, guys, jadi selain BBQan dan juga sushi di sini juga dia ada Sate taichan, taichan, paitan patin. patin juga ada. Ada gorengannya Aduh, juga itu, guys, Itu enak banget ya, Aku langsung semua cobain ya gorengannya. Cobain dagingnya tadi, diambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, nggak babak apa wangi. Oh, mau paling suka sini ini udah buayanya. Udah sapi, lun buaya Aman. apa? Ayo sapi, Yo, buaya. Ih, udah buaya aja. udah murah, nyaman-nyaman. Jadi, guys, mereka tuh wajib banget mampir ya ke sini. Nah guys, jadi selain bebek Yuan dan juga suki, di sini juga dia ada sate taichan, sate rica, puyasan patin. Puyasan patin juga ada. Tuh, ada gorengannya Sampai juga itu guys, muda. tuh enak banget. Dia ya. langsung mau cobain ya gorengannya. Coba cabe daging kan tadi ambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak banget wan. Gua mau suka, sini nih udah buayanya. Udah sapi lun, buaya apa? Kayak anjing sapi. Tahu buaya. api Nang satu. aja. Hmm. udah murah nyaman-nyaman jadi kesan mereka tuh wajib banget mampir ya kesini. nih kesan nih lah. aku kanu yang penyuka pedes tuh wajib banget tuh pakai daun itu yang penyuka pedes tuh wajib banget mampir ke sini enak banget. bisa pedes bisa manis sesuai uh, selera kalian ya. tapi kita suka yang pedes di sini teman-teman. nah aku nggak berdua aja tapi aku sama gadis cantik ini anak desa anak perawan ya hmm endul endulita Barbara bolu cinta nih anu sampai ke piring piringnya nih makannya nyamannya sih Satu udah datang ya Lun kayak seranyak kayak hmm Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. naman bener Sate Titan itu beda daripada tempat lain. Kayak digoreng kayak nyaman Sambalnya tuh nah. best banget lah hmm. Biar pada tapi kita gihan nih. Kek bukan yang lain ada pahit tartin buat teh. Hmm. jadi aku langsung masuk uh, ke banyak supinya. Aku sih suka di sini paporeng banget karena di sini tuh kayak sambal gitu bener bener bengkeng banget. Hmm. wajib banget mampir ya